I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me I won't stop till I wear the crown Had to rise up just so they could see me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 It takes to get some power, don't be f***ing sour Take a cold shower, scream until you're louder Work until you're prouder, and f*** the doubters They're just your downers I swear to God they all let me down I always fight just to wear the crown I'm f***ed with at these clouds clowns Hoover up taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it till they till I wear the crown Oke guys, disini aku mau kasih tau Banyak sekali keunggulan dari kartu aktu iman ini Kalian yang khawatir untuk poin aganti kartu Karena di dalam satu kartu ini Sudah terdapat dua nomor sekaligus Yaitu nomor Indonesia dan nomor Thailand. Jadi kalian tidak terlalu terlalu terlalu terganti Nomor lepon juga terusan nanti Nah, ya, usah ganti Karena terdiri tadi ini Jangan dilaksanakan Ya, they be, be so, show me what, make you, make free. Free. So, show what, what you got What you, you fight got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go leave? I swear to God they'll let me down I always spot just Halo assalamualaikum selamat pagi semuanya Oke teman-teman di video kali ini Aku mau memperkenalkan satu kartu Yang sangat direkomendasikan oleh Semua orang kalian mau tau kan Kartu apa itu yaitu Kartu anak Oke okay guys, di sini aku mau kasih tahu banyak sekali keunggulan dari kartu AS Iman ini. Kalian gak usah khawatir untuk gonta ganti kartu, karena di dalam satu kartu sini ini sudah terdapat dua nomor sekaligus, yaitu nomor Indonesia dan nomor Taiwan. Jadi kalian tidak usah repot-repot untuk ganti nomor telepon Jika suatu saat nanti kalian mudik atau pulang ke Indonesia Kalian tidak usah ganti kartu sim Karena ketika kita di Indonesia, kartu ini langsung aktif ke nomor Indonesia atau Telkomsel Begitu sebaliknya ketika kita pulang lagi ke Taiwan atau balik lagi untuk bekerja di Taiwan Nomor ini langsung ganti ke nomor Taiwan Nah, keunggulan kartu SIM ini juga yaitu terdapat pulsa kangen yang otomatis langsung bisa digunakan di Taiwan Yaitu untuk menerima panggilan dari Indonesia Cara mendapatkan kartu ini sangat gampang dan mudah sekali Kalian bisa kunjungi langsung ke toko-toko Indonesia yang ada di Taiwan Kalian juga bisa mengunjungi indeks Atau langsung pesan order di fanspage Facebooknya Kartu As 2 in 1 Dan untuk pengisiannya juga itu sangat gampang Kalian bisa pesan secara online di highlight atau Family Mart Nah guys, ini yang gak kalah keren dari keunggulan Kartu As 2 in 1 Semakin sering kita isi ulang, kita bisa berkesempatan untuk mengikuti program undian Pesta Poin Bulanan untuk mendapatkan poin, kalian cukup isi ulang 300 NT atau 499 NT Atau kalian juga bisa beli paket internet 30 hari Dan kalian juga bisa telepon atau ditelepon ke Indonesia selama 100 menit Dan semuanya itu masing-masing mendapatkan satu poin Buruan, kalian sekarang beli juga kartu Astu Inwan Jangan sampai ketinggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye the focus is about the distance